Saya sakit mah asam lambung naik ya mah sama asam lambung saya beda mah itu berarti lambungnya terluka nah ini nggak boleh makan asam begitu pedes juga nggak boleh pasti buat makan pedes perih gitu ya itu berarti mah gerd itu lambungnya nggak luka ya atau kombinasi dua-duanya ya gerd itu asam lambung naik ke atas ya lalu tenggorokannya jadi panas. Nah, karena asam lambung itu HCL ya, HCL nah, uapnya saja waktu naik ke atas klep yang masuk ke paru-paru terbuka mah waduh dadanya jadi panas nah sebenarnya gerd itu asam lambung yang naik mah itu adalah lambungnya yang terluka ya tapi sering udah pokoknya bilang mah gitu ya sering uh, apa uh, jadi sempit berbeda nah itu soal mah dan asam lambung dulu ya GER ya Asam lambung naik ke tenggorokan, ke tenggorokan tadi GERD. Ya, sudah mengena pita suara. ya. Sekali lagi, asam lambung itu HCL. Bersifat korotif. Anda cari HCL, cembungin besi, larut. Ya, karena korotif, itu asam. Dan pH-nya itu sekitar 1-2. Kalau asam lambung itu kental banget. Makanya waktu makan, asam lambung dikeluarkan. Itu lambung 3,8. Buat apa? Buat mati bakteri nggak ada bakteri yang tahan dengan pH 3,8. ya Maka jangan minum air alkali saat makan. Minum air alkali, sesudah makan. Satu jam kemudian, boleh. Satu jam sebelum makan. Makan, minum air alkali. Hasilnya keluar banyak banget. Nah, tubuh berpikir, harus 2, 3, harus 3,8. Ada minum sambil makan minum air alkali. Akhirnya hasilnya keluar banyak banget. Nanti jam makan, Anda nggak makan, itu biasa keluar banyak banget udah naik ke atas makanya kalau saya kan tidak setuju minum air alkali ya minumnya kalau saya kan nano cluster saya lebih menyarankan minum tubuh itu darah cukup 7,45. di atas sudah sakit minimal 7,35. nah air itu kan rata-rata air apa aja ya ph-nya sekitar tujuh 75 udah pas tuh tuhan bikin udah nggak perlu diutak-atik lagi untuk dinaikkan lebih tinggi lagi gitu loh ya itu kalau menurut saya ya tapi, kalau mau minum juga? Karena ada yang ngasih saran, ngasih tahu dokter, testimoni segala macam. Dokternya jualan alat ini, alat itu untuk bikin pH-nya tinggi. Ya, minumlah. Kalau mau minum, tetap ya jangan saat makan. Ya, supaya lambung ini enggak produksi banyak-banyak. ACL, ya, kebiasaan banyak-banyak nanti Anda enggak makan biasa banyak. Kemana? Kalau enggak naik ke atas, ya, jadi... Uh, saat makan justru minumnya jus pro kefir yang asam sehingga asam ACL-nya -asam keluarnya dikit dikit dikit karena kita makan minum jus pro makan minum kefir ya itu kan pH-nya sekitar 5 ya membantu tidak ACL-nya banyak-banyak ini saya jelasin dari sisi nutrisionis dulu gitu ya saya akan kuliahnya IPB bukan pertanian ya Ya, jadi, Pak Jarot kan pertanian, gitu. Kadang di, di grup itu <laughs> IPB, tapi jurusannya teknologi pangan, ya. Nah, terus uh, oke, okay, saya baca dulu pertanyaannya. Ya, saya sudah tiga minggu tidak bisa bicara, ya, karena tadi itu ya. Jadi, asam lambungnya hasilnya ini naik ke atas, ke paru-paru, kena paru-paru, ke paru-paru sakit, ke atas kena pita suara, pita suaranya sakit, kena ACL, asam lambung tiga minggu nggak bisa mengeluarkan suara hanya berbisik-bisik sudah diteropong ya, dan pita suara bengkak disuruh latihan tiup pakai sedotan untuk lambung disuruh minum naksium dan metil oke soal obat saya tidak mau intervensi ya kalau memang kondisinya kritis minum obat tidak rusak diminum saja ya kalau nggak kritis masih bisa tanpa obat. Ya, jadi saya pun kalau gula 400 300 ya 200 saya minum obat ya biar stabil tapi terus jaga makan pola nafas ya minum obat yang disuruh dokter diminum saja ya untuk radangnya minum obat untuk radangnya saya disuruh dokter saya disuruh dokter tarik nafas buang nafas pakai sedotan ya tarik nafas dan tiup tarik nafas tiup saya pikir kok kayak yang diajarkan di PHS <tik> <tik> iya tarik buang tarik buang kenapa inget modul dalam ini ya oke saya biar nanti yang mau nyari ya kan masuk ke YouTube ketik olah nafas inflamasi apa itu bengkak? Apa itu radang inflamasi? Ya, mau pakai pola nafas emas Gunggung bisa pola nafas untuk inflamasi. Nih, ya, ritmenya berapa? Tarik satu, buang satu. Ya, perbaikan inflamasi, bukan, eh, bukan, bukan, satu, buang satu. Ini satu hurdnya, ya, eh, ada. Ya, selama 60 menit lagi, ya, eh, itu ada, ya. Atau Anda mau, saya olah nafas inflamasi jarot. Ya. Yang saya pakai, ya Wim Hof juga ya Olah nafas untuk inflamasi. Eh, bentar, mana itu, ya. itu adalah, so, Uts, ini dia. Dari ke bawah. Bentar ya. Saya ulangin aja, Wim Hof. Wim Hof in... Setelah masih jarot, nggak pakai jarot, uh oh banyak banget nanti ya yang bahasa Inggris Nih, workshop 3D, inflamasi, sklerosis dan viêm hof. Bahkan untuk orang yang multisklerosis, orang-orang yang dalam video ini nanti anda lihat orang-orang stroke juga yang dalam modul workshop 3D ini ya. Orang-orang pakai kursi roda dibawa ke rumahnya viêm hof, digotong, ditidurkan di lantai, lalu olah nafas. Nanti tapi dalam box 3 ini saya jelaskan pola nafas anti inflamasi. Jadi kalau misalnya ini apa tenggorokannya bengkak, suruh tiup tarik tiup tarik kayak di PHS. Iya karena dokter ngelihat ada bengkak. Bengkak itu apa? Inflamasi. Jadi bengkak sana sini, pegel sana sini ya yang udah umur 50, 60 tahun ke atas, balak itu udah lansia, paru-parunya udah enggak bagus, udah kekurangan oksigen, sudah kekurangan oksigen, makanya goreng-gorengan maka sekali lagi saya tambahkan juga soal makanannya ya kalau ada bukan hanya soal radang bengkak ya tapi diperluas lagi karena termasuk ya bengkak sana bengkak sini lutut bengkak kaki bengkak ini pita suara yang bengkak maka makanan anti inflamasi anti inflamasi atau anti radang jarot. ya ini selalu saya rekomendasi biar cepat sembuh ya termasuk makanannya Makanan anti peradangan yaitu sayur dan buah, ya, yang anti -oplasik. Kalau beri-berian, saya sampai nanam sendiri, namanya mulberry, sayur hijau, dan segala macam. Dengan dimakan, apa yang enggak boleh, daging merah sama goreng-gorengan itu memicu inflamasi, tambah bengkak. Makanya, orang yang bengkak sana-sini, lagi pita suaranya bengkak, ya. Bukan soal goreng-gorengannya kena, kena di situ, bengkaknya di kaki pun ya, enggak boleh goreng-gorengan. Karena goreng-gorengannya itulah yang mengandung yang Dokter Esai katakan saat ini ini ini ini atau Pak Purwanto itu masuk ke tubuh ke darah, nah tambahlah kebakaran di mana-mana ya atau inflamasi dari kata flame api ya api itu panas maka rasanya bengkak dan panas maka dilawannya apa ya sembilan gampang ya lawannya bengkak panas api flame inflamasi dari kata flame Panas, dilawannya sama dingin gitu loh ya. Di kompres es batu, nah menariknya bukan jadi kompres. Kalau Wim Hof berendam aja air es gitu, kok banyak yang sembuh, bahkan yang minum kista kanker, sklerosis autoimun, sama Wim Hof itu kan sembuh banyak banget begitu ya. Di saya aja yang autoimun juga udah berapa belas orang sembuh ya. Yang sklerosis juga sudah ada yang WA saya sembuh. Nah, itu kan banyak dokter, researcher itu yang meneliti Wim Hof. ketika orang tuh dijenggongi air es apa yang terjadi. Dokter-dokter pun terkejut, simak aja ya yang tadi itu, yang lympho inflamasi tadi tuh ya, itu saya tunjukkan bagaimana interleukinnya eksponensial, interlekin 10. Jadi protein kompleks interlekin 3, interleukin 6 itu menyebabkan inflamasi. Ya, kayak omega 6 menyebabkan inflamasi, tapi omega 3 anti inflamasi. Tapi omega 6 juga ada gunanya. Nah. Maka yang bengkak sana, bengkak sini, radang sana, radang sini Ya, Makannya diatur, tapi olah nafas bener nih, ya. Jadi saya baca lagi, ya, Ini saya bacanya pelan-pelan biar jadi pembelajaran. Pak saya sama dokter disuruh latihan tiup, pakai sedotan, ya. Karena kalau bengkak, saya terlalu capek, bener pakai sedotan boleh atau pakai mulut, buangnya pelan-pelan, dibuka dikit pelutnya. Nah masalahnya kalau lagi pilek segala macam ya ada masalah bahkan hidungnya mampet ya terpaksa ya terpakai pakai sedotan tadi tarik hidung tadi eh, tarik tarik mulut buang mulut ya nggak apa-apa ya dalam sehari-hari tarik hidung buang mulut tapi dalam kondisi tertentu bisa tarik mulut buang mulut ya oke saya lanjutkan lagi chatnya ya Pak saya sakit tadi bengkak. Di pita suara sama dokter suruh tarik nafas buang nafas. Saya pikir kok kayak diajarkan PHS. Saya jadi tambah semangat ikut PHS. Ya, saya juga autoimun dan lupus. Obat-obat yang dibelikan sering berdampak ke lambung. Iya itu dia ya. Obat tuh ada dampak sampingannya. Dengan olah nafas, saya berharap saya berdoa nanti autoimun lupusnya pun sembuh. Ya. Karena beberapa orang memang autoimunnya jenisnya macam macam ya, yang sudah mengalami perbaikan. Bahkan ada yang berani berkata, pak saya sudah 13 tahun minum obat, saya ikut 3 bulan, sekarang saya lepas obat, ya. Dan itu sudah kejadiannya lepas obat itu sudah saya ikut angkatan awal tuh Juli, Agustus, September, Oktoberan sampai sekarang lepas obat. Ya, jadi ada hal yang luar biasa dari olah nafas.